Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Dan berita bahagia sekaligus berita sedih nih pemirsa Kita awali dulu dengan yang bahagia dan juga senang seneng dulu ya di sini Ayu Ting Ting melalui akun Instagram pribadinya mengunggah fotonya bersama dengan Boy William dengan caption yang sangat luar biasa Masih girang banget kalau teleponan Hahaha Boy William senengkan tulisan Kemudian juga foto screenshot yang kedua nih Masih dalam rangka bahagia dari Ayu Yang ini dari story Ayu Ting Ting sini juga menulis kandu Ella girang mulu Kalau teleponan sama kita Boy William Happy udah terhibur iya, tulis Ayu di pemirsa nya pengirsa sebelum tidur melepas kangen dulu, kayaknya nih happy banget Ayu Tinting, Boy William nah, Dan juga dari kapur, vitamin menjelang tidur Ayu dan juga Boy William yang sedang teleponan kemudian di screenshot ya Dibagikan di story Ayu Semoga selalu bahagia. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ayu dan juga Boy. Meninggalkan berita Boy dan juga Ayu, di sini ada kegiatan Mom Aiting dan juga Ayah Rojak yang ternyata sedang mencari jodohnya untuk Ayu Ting Ting. Di mana di sini, di salah satu pertemuan Ayah dan juga Mom Aiting, bertemu dengan salah satu pria tampan dan juga sudah mapan serta berkebawa. Garam pria yang bersama dengan ayah dan juga mom Eating adalah pria yang sudah disiapkan oleh ayah untuk Ayu Ting Ting, beliau bernama Johnson. Dan pekerjaannya adalah seorang penyiar di stasiun televisi terkemuka di Indonesia. Dan lihatlah di sini, ada beberapa komentar komentarnya WKWK ini. Aku keluarin, ah, gak bagus disimpan sendiri videonya. sahabat nih dari Daily, gue dukung kalau Teh Ayu sama Jason ganteng sama cantik. Dan langsung di komentar ini oleh Jason di Daily, hahaha bisa aja mbak. Oh, jadi ini betah ya Videonya kemarin-kemarin dikit dulu Udah kayak time issue aja Yang lain nyimpan momen ya. Like -in. Inilah sosok pria bernama Jason Yang digadeng dan dijadokkan oleh ayah Dengan ayu tinggi Siapapun itu yang dijadokkan Banyak banget nih yang dijadokkan dengan ayu tinggi Semoga yang terbaik akan datang Dan semoga yang ayu impikan Segera dikabulkan oleh Allah subhanahu wa taala. Amin dan melihat kegiatan air tingking selanjutnya di popular meninggalkan yang gijeda jodoh, jodoh ini. Kita kembali ke Ayu Tinting di mana di sini ada beberapa kegiatan Ayu bersama dengan sahabat. Mulai dari Bronis dan juga Pak Sebuka FM, Lapor Pak dan masih banyak lagi kegiatan Ayu Tinting yang lainnya. dan inilah penampilan dan juga keceriaan Ayu Tinting hari ini di stasiun televisi kesayangan kita semua tentunya. Ayu Tinting tak pernah membohongi publik ya karena selalu all out ketika ada di stasiun televisi sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan berita selanjutnya nih kabar sedih ternyata Ayu Ting Ting malam hari ini terkapar alias kurang sehat dan sekarang sedang diperiksa nih oleh dokter kesayangan dan juga dokter keluarga dari Ayu Ting, -Ting. Langsung, langsung dari story Shiva Adik dari Ayu Ting Ting di sini beruliskan GWSK Ayu dengan hashtag love ini semoga sehat untuk Ayu Ting agar besok bisa menghibur kita semua lagi ya. Kemudian di sini dari Dewi, semoga cepat sembuh Chan Nabi 4 menit yang lalu. Dari Leg Biba, cepat sembuh Bu Ai besok dia di brownies nyanyi pantun janda ya 14 menit yang lalu. Dari Didi Cepat sembuh Ayu, wanita kuat, wanita hebat Kajilah syafakilah ke Ayu ke Ayu, kecapean tuh Dari siang sampai malam, bener besok di bronis Dan pas buka, besok ke Ayu Masuk, 5 menit yang lalu Dari Fatih Nehan, Masya Allah sedih liatnya Kecapean dari pagi sampai malam kerja Dari Nehan, 75-17 menit yang lalu Dari Isma, Winani Aduh, Teh Ayu lagi sakit kasihan jadi sedih nih, cepat sembuh Teh Ayu, mungkin terlalu kecapean jadwal terlalu padat, semangat teh Kenapa pengen nangis ya lihat ya, teh kayak gini cepet sombong. Cepat semua kesayangan aku sedih nih Lihat idola sakit Semoga selalu Ayu Ting Ting Wanita hebat, wanita kuat Pemimin juga menyertai Ayu Semoga lekas pulih kembali Dan semoga segera bisa beraktivitas kembali Seperti kala amin ya robbal alamin. Ternyata bukan hanya Ayu Ting Ting ini Yang sedang tidak enak ke badan Ternyata sang menantu idaman Nanda Fahri Jalia Yang baru saja pulang dari jalan-jalan Bersama sang istri dan juga anak tersayangnya sekarang hari ini sedang sakit juga, nih pemirsa. Dan hari ini malam ini sedang diperiksa oleh dokter kesayangan dan juga dokter spesialis keluarga dari Ayatinti. Sayang semuanya, dan semoga semua yang menonton channel ini juga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, mimpi yang Alamin. Agar sobat semua di sini juga Mimi lebih mengenai kegiatan Ayatinti yang lansir langsung dari story Ayatinti. Untuk sahabat semua di rumah Semoga lancar puasanya Dan diberikan selalu kesehatan Untuk sahabat semua di rumah Oke, sahabat semua mimin akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku lagi makan Pakai uh, Cuting, cumi ting-ting Sama keripik ikan sambalado Jadi penting kuliner nih Tuh Ini cuminya bisa aku panasin Ini ciparah Pedasnya nampol Enak banget buat kalian semuanya mau order, bulan order, karena ini kalau siap order langsung habis. Hmm, hmm, ngomong. Order ini juga bisa di Shopee. Hmm, tim-tim kuliner, keripik ikan sambalado, cutting. Kemasannya juga rapi. Jamin enak dan ketagihan. Hmm, hmm. Aduh deh kan, enak banget sumpah, penampol aduh di ting-ting kuliner Jadi pikirkan sambalnya dulu Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay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 Choose You're my baby, don't